Cek, cek, cek, cek, cek. Cek, cek, cek. Cek, tik cek. Cek, tik tik tik tik tik tik tik Ibu-ibu sebelah kanan. Bapak-bapak khusus sebelah kiri. Ibu-ibu tolong pindah sebelah kanan. Ibu-ibu okay. tidak boleh campur dengan laki-laki. Gak mau, aku gak mau loh. Aku gak mau. Monggo. Diharapkan dari panitia, tolong ibu-ibu pindah ke sini. Okay. Berarti khusus bapak-bapak nyon pang pun kan ngebu, ini tidak boleh pentas tidak boleh main kalau tidak manut apa ku manut <tuh>, Turun. turut ya yeah. tolong ngebu nyon pang pun ten pang jawa sakit nge sakit ngomong jawa, ngebu bu cantik cantik melalui penjeninan buatan kresopin dah sebelah ibu-ibu meriki. -ibu nasi daria tidak boleh main naik kuruan beton apa-napa bertanya penting dibayar tidak apa-apa orang untuk main, nah, kan kacau, palau. Kangen kali kulat tau? Kangen orang untuk main. Beribu. Alhamdulillah terima kasih dan yang baru saja datang tolong ibu-ibu sebelah sini. Sebelah kanan. Khusus ibu-ibu. Ini seperti seperti di masjidil, masjid Nabawi ya. Bapak-bapak sendiri, ibu-ibu sendiri. Anggaplah saja di masjid Nabawi. Jadi khusus bapak-bapak, ibu-ibu tidak boleh berdampingan kecuali di rumah Semangat dengan suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. bismillah alhamdulillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Ahlan wa sahlan bihudhurikum. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum Nasidiria mengaturkan tembang-tembang shalawatnya, lebih dulu mari kita bersama-sama memanjakan pujian dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya di hari yang penuh berbahagia ini, di siang yang penuh barokah ini, kita bisa berjumpa bermuajah dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Mi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diselenggarakan oleh Yayasan Masjilis Sohibu Baiti. Sohibu Baiti pemilik hati. Motul setiaku bersamamu Pimpinan Romo Kiai Haji Tahrir bin Abdurrahim Tepuk tangan dong Iya Matur Sun Terima kasih kamu ucapkan Semoga uh, pertemuan pada siang hari ini Allah akan beri berkah untuk kita semua Diberi panjang umur semuanya Diberi kesehatan semuanya Sehat jasmani rohani lahir batin sehat Rizkinan tambah banyak karena bersilaturahmi, insya Allah Allah akan memanjangkan umur kita, memberkarkan rizki yang halal, barokah berkah, insya Allah. Amin Allahumma. Salam-salam, tetap kita haturkan jubah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua, insya Allah besok di Yamika kiamah digolongkan oleh Allah orang-orang yang insya Allah mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin, Allahumma, iya Ya, Al Alamin. Oke, okay, hadir sekalian berbahagia. Langsung saja, karena nasi daria ya ini khusus pada siang hari ini. Uh, menghibur penjenengan semuanya. Um, dan sebelum lagu-lagu yang lain kami darakan salamat dulu yuk dengan Tola Al -Badru Alina bersama nasi daria. Ya. Kali ini bersama Aja Nadiral. Tepuk tangan dulu dong untuk nasi daria ya, yuk. Iya hmm. penggemar Nasir yang datang semuanya. Terima kasih ya. Hmm. Oke, okay, manga, siap.